lu gak tahu dari sini kok niat baik kita mati orang aku, orang <risas> <tuh> orang orang banyak aku mau sekarang? Bukan, lah. Kamu seret sekarang <tuh>, kalau kamu mau orang tua aja, ya? udah syarat bukan beres. Si <tuh> Aja, Pak. Itu orang tua lepas adik lepas. lepas biarkan dia yang mutuskan silakan silakan sini dek ya bapak bapak gak usah ngomong, nih, lihat ini udah kita pertemukan, silakan pak, heh, silakan pak, udah duh, kita duh. pertemukan, duh, duh. jangan ketentang petenteng di sini, siapa petenteng? Kamu, bos apa mau? Saya, kamu yang mau, mau seperti video, udah, ini sekarang sudah ada nih, kita saksikan semuanya, silakan pak, bapak boleh bantu silakan, silakan dia yang ini, ini bukti yang, iya iya iya, bisa, adik silakan ngomong deh, nggak nggak usah, ini terang, enggak apa? Kamu namanya siapa sih? sama-sama. Sama. Sama-sama Ya baik-baik lah jadi orang di sini Ya kalau kamu jangan pakai aturan sendiri Aturan sendiri bagaimana? Maksudnya kan malah disini orang Bagaimana? Ini mau ngomong-ngomong Bapak, Bapak Kalau misalnya si anak Gak mau diambil Berarti bukan dipaksa ya Pak ya? Ya, kita sepakat ya? Kalau dianya tidak diambil Berarti gak dipaksa ya Pak ya? Bapak jangan jangan ngotok-ngotok Dia paksa loh Pak Ya, ini saya rekam loh baik-baik ya, ngomong pak terima kasih kita anak kalau anak ini lari ikut si, ah, ikut gak ber, gimana loh? terima kasih dong sama kita kami kuat jangan-jangan anak, -anak, anak, anak jatuh lari. Ya, lari. Kata, anak nah, eh masjid ngomong udah ngomong dia kamu Anak lasan עם 2 ini punya dias ini ngomong bapak. tertinggal dimesti jual. dan Chad Поэтому会 certain exists..? percent fan forced assent Carmen and Refugee in the hundreds! at it was amazing..ah..nihhat it when Dibilang ada ya, anak ya, orang. Di semua aja, di semua orang, eh, orang di sana ada 7 orang cowok. Lah ini masjid. Bunda enggak tahu anaknya di sini. Orang tuanya kedua kali ke sini. Bunda dia bilang kita jual orang, takutnya dijual. Nah, ini masjid kok jual orang. Kamu tadi ngomong kan. semua semua ini dengar. Jangan coba-coba ngomong. -teng. Benar dia ngomong takut dijual? ngai ngai ngai ngai kamu dulu ya, mm. ya, supaya enggak panji. izin biasa Mungkin kita sudah sepakat ya, kita ketemukannya <tidświad> kamu mau main apa kayaknya nggak jadi ngai, puk di negri Islamat, lok di Chwil... Tuh... Live tuh <c divorce dog bodies> ini saya lihat kau คุณช่างคํานวณดูจากพี่นิ้วกันหน่อยดิ eh biki Khusum kah Islam Deh Dek, Ibu eh, enggak, Mas, mas, bentar Ibu, uh, Dek Adek, aku mau nanya Ini kira-kira ini si adeknya ngerasa dipaksa nggak di sini? Enggak uh, Mas, mas, maaf ya Ini mau pernyataan dari dia Tolong dikasih pernyataan dulu sama, sama. Bapak, Bapak, Bapak sebentar uh, Ini dia mau ngasih pernyataan dulu kepada Bapak pengacara Mbaknya merasa dipaksa atau tidak di sini? Silahkan, Mbak Nggak, saya mau tanya maaf ya Boleh, boleh Kesini sama siapa? saya sendiri naik kereta. kok bisa tahu di sini dari mana? karena cari di internet. sekarang kan sudah zaman teknologi kan pak. enggak maksudnya, kamu kan ke sini untuk sekolah, untuk kuliah toh? kenapa kamu masuk ke masjid? malah ini bukan sekolah, bukan kuliah. saya lebih memilih tidak sekolah pak daripada saya jauh dari Allah. paham? Allah Wahbah. Allah Wahbah. Allah Wahbah ada paksaan berarti ya? Kata, -kata nah, gitu ya? Kamu kan dikirim sama orang tua kamu dari... Ya dari, sudah, dari, dari jawab ya. Terutung maaf ya, nggak apa-apa ya? apa-apa. Ya. Ya. Kan ya. dulu poskan, Kamu nggak kan mikir orang tua kamu nangis setiap hari di rumah? biarkan kan dulu. silakan. Ya Cak. Tidak ada anak yang tega, Pak, dengan orang tuanya. Allah all sudah dalam sampai 15 dikatakan anak itu wajib hormat kepada orang tua Pada saat Rasul eh, Pada saat orang tanya kepada rosul siapa, siapa rosul yang paling harus kau sayangi Yang harus kau hormati Ibumu Ditanya lagi siapa lagi rosul Ibumu Ditanya lagi siapa lagi rosul Ibumu baru bapakmu jadi bukan bapak ya, saya kan dia mau wakil orang ya, tua ya, ini biar Sampai. dia wakil dia, dia, dia. dia kan tanpa izin orang ya, tua iya, pak iya. ada pengacara jangan balik balikin lah terus, terus, terus, terus, masa balik terus, terus, orang tuanya kesini bos kalau? bos, Sampai, umur sembilan belas tahun bagaimana bos oh, kalau dibalik lu dibayar orang. orang umur sembilan belas tahun pergi karena haknya sendiri cukup umur gue juga nggak kurang kurang tanya pengacara dasar hukumnya polisi bahkan yang handle lanjut cumin dulu di awal Sarah begini, kamu kan lulus sekolah dari SMA dari Kalimantan, kesini untuk sekolah, kenapa kamu tidak mau sekolah? Itu loh yang saya bingung, orang tua kamu kira-kira nangis ini. Saya sebenarnya mau sekolah di Kalimantan, Pak, tapi karena tidak diizinkan supaya saya jauh dari Islam, jadi saya dikirim kesini, Pak. Jadi saya harus bagaimana? Saya setiap hari merindukan Allah di rumah. Saya susah untuk sholat Saya ingin tetap kepada Allah Tapi saya tak bisa Bapak tidak takut dengan Allah Tuhan Tuhan kita, Pak Dengar itu, Pak Dengar ya Saya selalu berjuang, Pak Saya dari dulu SMA di Kalimantan Saya berjuang Untuk belajar untuk muter untuk seluruh akuratnya tapi saya <tosan> <jenis tosan> dikekang. <Pak>. He, Saya, <tosan> saya ingat, <tosan> di sini di sana tapi dilarang. Saya dimau ke sini supaya Jau saya. Jauh dari yang <tosan> Jadi selama seminggu Saya tidak tahan, Pak lagi kecil. Oh iya, kamu kesini nggak ada yang paksa? Gak ada. demi allah. demi allah. Nah sekarang saya mau tanya kamu dari Kalimantan kan nggak tahu jalan. Kenapa bisa sampai di sini? Tapi contoh. Hah. Siapa nyapa? Yang bawa siapa kesini? Dengan duluan siapa? Siapa yang bawa? maksudnya dari Kalimantan di Jakarta kan baru baru datang tanggal 13 belas, masuk kesini tanggal 19 baru cukup seminggu toh. No? Kamu yang ngajak ke sini, siapa kamu? Karena kau jalan, kau apa? Apanya, Pak. yang ke mana? Dari rumah kamu ke sapi disini, kan orang tua kan nggak tahu. Kan ya. eh, ibu bapak kamu nggak tahu. Oh iya? Kan ada itu, Pak Jadi, Tidak. iya, GPS, internet base internet. Iya, kawan. Maksudnya, saya harus bermain Iya, saya tanya, Kamu tega nggak ninggalin orang tua kamu yang tiap hari pagi, siang, sore, nangis? Saya mau tanya, kamu kalau dibilang tidak tega, gimana, hmm. Pak? Mama kamu tiap hari ketemu saya nangis, asal ketemu nangis. Saya sebagai manusia, Pak? Iya. Saya izin, ya, mbak, ya. Pak. Saya saya mau mu'alaf, Pak. Bapak, mama saya sampai sekarang gak terima saya sebagai anak. Ya. Tapi saya tetap saya gak sama mereka, Pak. Saya berdoa buat bapak, mama saya, yang bapak kalau mengaku Islam, mana bapak yang lebih sayang, dia lebih sayang sekarang sama bapaknya atau mamanya sekarang. Dia lebih sayang sama mamanya. Karena dia tahu mudah mudahan dengan dia tahu dengan Islam, nah juga dia sholat ya. dengan baik, Allah berikan dia hidayah dia masuk surga Kalau bapak paham nah itu, iya, makanya pak, Indonesia, pesan, Indonesia. Pesan, Indonesia. Nah. Sekarang kita bicara kemanusiaan ya Pak. Ini anak tanpa okay. kalau kemanusiaan, Pak. Kalau kemanusiaan, awal -awal. dia kan udah buat pernyataan awal -awal sendiri, Pak. Kan. Nah dia bukan anak-anak. Pak, usia Pertama, anak itu 18 tahun. Kalau bapak hukum 5. tahu. Sekarang dia 19 tahun. Dia tahu apa yang baik buat dia. Sekarang bapak udah nanya. Buat lagi pernyataan dek Kamu mau ngikut dia atau tetap di sini? Buat pernyataan. Tuh. Sampai kapan? Mungkin nggak tuh, nggak boleh. Boleh datang enggak. Enggak, Bapak, bapak, bapak boleh datang lagi ke sini. silahkan ngobrol. Bukan main Bebas. Jadi kalau ditanya saya pulang, pulang. kita tidak, tidak tahu boleh Jadi, Semua itu telah ditakdirkan Allah. Pasti ya, insyaallah nanti akan bapak. Masya Allah Bapak, dia saudara agama kita tahu ini ibunya, ada agama dalam itu. Sudah Pak, ibu-ibu ya, ya, ya. sudah ngapa-ngapain? Ya, ya, ya. ya, ya, ya, ya. Bapak itu sekarang gimana? Bapak jangan tekan-tekan dia. Sementara ibunya udah nggak tekan lagi loh pak ya, ya. Nggak sekarang setanggalmu apa? Iya, betul ya, ya, ya. Makanya kita ya, ya. pertemukan, silakan. Ibu, silakan. Sebagai mamanya bagaimana? Saya kan sudah ini kan, saya sudah mamanya dengan di sini, dengan anaknya juga. Bagaimana mau mamanya lah? Tapi cabut dulu peringatan bapak bawa kami semena-mena di sini. Sebelum nah, itu Bapak saya maaf. saya tidak ngomong semena-mena. Bukan. Tadi Bapak bilang enggak iya. bawa rumah, bawa bahwa Bukan ada juga dari keluarnya takut. Bu, bu. Itu nah, itu sama dia. aja. ada ada mama. Uh, saya tidak ngomong apa. Tadi ngomong. Bapak. Tadi dia ngomong bapak. begitu enggak tadi. Ya. Itu dulu pertanyaannya. Bahwa bawa kami tidak tidak ada ya kami ya. Bapak buat dulu pernyataan itu. Kami kami menipu nggak Bapak jawab dulu Enggak, kami menipu enggak? Jawab aja Bukan, bukan Sekarang begini Kami mana? jawab dulu, Pak Jawab dulu yeah. nggak, Jawab dulu pertanyaan <coughs> saya Sebelum semua umat di sini marah <coughs> Karena Bapak sudah ini di masjid. <coughs> sedih ini marah boleh juga Sekarang Enggak, gue dulu pernyataan enggak buat dulu Saya mbak tadi sudah Bapak perlu Bapak-bapak nggak perlu ngotot di situ Nggak saya, Saya datang ke sini baik-baik Saya datang ke sini baik-baik Udah, udah. Abuh baik-baik dari mana kamu bilang kita korupsi? Ya, udah, udah mulai, Dok. Udah, udah mulai loh ini. Kita oh, udah. udah mulai Mak. Bapak buat pernyataan saja bahwa kami masjid gak usah, tidak merasa saksinya banyak rekamannya ada. Kamu tadi kita takut anaknya dijual. Dari. Nah, apanya? Kamu bilang apa? Anak dijual. Orang tuanya takut wajar. Kamu Kenapa? tadi ngomong enggak anaknya takut dijual? Orang tua saksinya takut. semua nih. Kamu ngomong enggak saya enggak ngomong orang tuanya, ya. Kamu tadi bilang enggak anak anaknya dijual? eh orang tuanya takut anaknya kenapa-kenapa, wajar Kamu bilang kan tadi anaknya takut dijual, saksinya semua Jujur aja Pak Jujur Jujur aja? Semua, jujur aja tadi kamu ngomong gak takut anaknya dijual Takut anaknya dijual dia wajar orang tua Kamu ngomong gak Ngomong, ngomong, ngomong, ngomong Kamu ngomong masih ini jual orang Siapa yang ngomong? Saya ngomong anaknya takut dijual takut anaknya dijual Enggak Kamu yang ngomong Nggak takut dia mau dijual Kamu ini islam Anu ya, kurang aja. tadi enggak, enggak perlu ke saya, saya baik. Mungkin ngomong saya. saksinya yang ngomong kamu, lu ngomong apa? Ya, apa? Kata -kata, ngomong saya, itu ya, ya, jangan ya, jangan ngaku udah tenang dulu kau ada ada tadi tenang dulu tenang dulu ya nah, iya itu kempuhan nih kita kan sebaik-baik kita ngelajur anak ini udah ini kita ngelajur kita lagi baik benar kita nanti gini baik kita tenang dulu ibu ibu ibu ibu jamaah perlu ada ibu jamaah perlu ini bu terlepas kepahaman bagi tentang agama jadi mungkin beliau nggak tahu gitu tadi saya nggak ada saya lagi pasrah dahor pasrah dahor saya datang sama beliau sama pak Haji tadi sama ibunya karena kita nggak tahu kita belum tahu pas kita lihat di Facebook, wah ini Ustadz terbagus bagus saya lihat tadi juga Ustadz, Haji, kan? hmm. cuman kita belum tahu nih pemahaman kayak apa gitu ini komunikasi aja yang gak ini yes, sama, yang ya, gak ketemu ya, Pak okay. ya, tolong dimaafin sama saya juga Ihwan, jangan ini jangan, jangan, biar, ya, biar ya, tahu, ya. ini juga si ibunya ini gak tahu sama sekali belum tahu, baru tahu kemarin laporan dari saya doang kan kalau saya udah datang berarti kan saya bisa ngasih pahaman juga sama ibu ini ya, tadi kan saya dapat informasi cuma sebelah doang dari mamanya, dari Pak Jimi Iya, ibu binaannya berarti ibu ngobrolnya dia. Dah. Saya ya. belum tahu, kalau <kuh> saya tahu, kan nanti bisa saya ajak ngomong nih. Ibu, Oke. Okay. Ya. Yeah. Jadi, yang yang keras kelas di dulu aja. Jangan-jangan dulu. itu, jangan-jangan dulu Jangan Masuk ngomong. Jangan saya kira cukup ya, saya kira ya. Daripada iya, ada lagi cukup. Bapak, mau ya. pentingnya mungkin ada sesuatu, silahkan Pak. Silahkan, daripada kita jadinya ini. Cukup, ini. Ya, ini saya mohon. Cukup dulu ya, Bu, ya. Maaf ya, Bu, ya. Jangan ya. ngomong I, secara kasar. Iya. Kan, Oke, okay. saya mau coba-caya. Suara Eh Siapa namanya? Laura kan kesini kan datang mau sekolah. Kristi Kristi datang mau sekolah. Bu, udah, Bu, maaf. Udah, udah, udah. Saya mau, ya, mau ngomong ya. ya. baik, -baik. Kristi kan kesini kan tujuannya ke Jakarta mau sekolah Ternyata Kristi tidak sekolah Kristi ninggalin ibu, ibu bapak di rumah Kristi tidak ini, kan mana? Terus apa masalahnya pak Kalau saya meninggalkan pendidikan saya? Oh, ya sudah, itu berarti pilihan Kristi sendiri Jangan nanti gini loh Saya ini kan mewakili daripada keluarga Jangan sampai nanti penyesalan Kenapa keluarga nggak ngurusin Oke, kan oke, okay, okay. yang penting sudah nah, di Tentu, ya, ya. Silakan pak, dibuntu tentas ya, saja Udah pak? Udah pak? S sudah masih tidak ada tidak ada penyesalan, tidak ada bagaimana Allah, Pak. betul, jadi nanti dari pihak orang tua sudah lepas tangan kristi tidak apa-apa, mau urus lagi yang mantap Nip jawabannya, ya. Lik ya, kristi tidak apa-apa, kami yang mau lagi karena kami kan sudah datang baik-baik ke sini sendiri ya, bersih Sudah, sudah saya sudah, mau tanya itu ya. saja sudah tak. puas ya pak ya oke pak ya, oke, ya, ya. saya kira itu. cukup ya pak ya daripada nanti ini iya, udah iya, mulai iya. baik iya. saya kira cukup pak. ya udah tidak ada lagi ibu dengan ibu anak ibu -ibu boleh dilanjut ibu. lagi boleh tapi bapak, bapak, ya. Ya? bapak. mau terima kasih ya mohon iya, maaf ya banget apa-apa biasa itu salah kasih ya Ibu maaf ya bu, bapak yang Mau nah, terlalu ada cara ini. Bikin laporan polisi paling. sampai ini polisi macam-macam perempuan. Oh, apa LSM bilang mesti terus dalam anak orang pulang? Apa karena kami isolasi, kami terus seperti ini.